Assalamualaikum rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. Nampaknya, wa nistainnya, wa nistakfir, Wa billahi min anfusina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa anna Muhammadan wa rasuluhu.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 Wa inna asqal kitabullah Wa hadith, Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa syarwal Wa bid'ah Wa Wa finnar yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Hadirnya kita di Majlis ilmu ini Merupakan sebab-sebab Allah subhanahu wa ta'ala Memasukkan seorang ke dalam sorga atau mempermudah Jalan seorang Kesorga Siapapun yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama maka sahhalallahu maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya ke surga dengan hal tersebut Jamaah sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala di malam ini materi pembahasan kita Ada berkaitan dengan masalah fikih tentang puasa Ramadan. Eh ya. Tidak diragukan bersama bahwasanya seseorang sangatlah perlu untuk memahami, ataupun untuk mengetahui permasalahan-permasalahan berkaitan dengan. Puasa Ramadan bagaimana tidak puasa Ramadan termasuk dari rukun Islam Eh ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Bunya al-Islam Ala khamsin Shahadatu an la ilaha illallah Wahanna muhammad al-abduhu wa rasuluh Wa ikomis salah wa ita'i zaka'u hajjil bayt Wasawmi ramadhan Muttafakun alaih Eh Eh Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, persaksian bahwa tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Dan persaksian bahwa Muhammad adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Kemudian amaragakkan salat. Kemudian mengeluarkan zakat. Kemudian berhaji ke Baitullah yang kerima berpuasa di bulan Ramadan. Eh. Ada sekalian nih malaikat subhanahu wa taala di pertemuan kita ini terkait dengan masalah puasa. Ya mungkin saya pilihkan Perkara-perkara penting Terkait dengan Puasa di bulan ar -Rumabon. Atau mungkin setelahnya akan datang Tentang puasa-puasa sunnah Ajama sekalian dimulai Kana subhanahu wa ta'ala Pembahasan pertama Tentang Ta'arif, definisi Atau pengertian Dari puasa Eh. Secara bahasa puasa bermakna al-imsak menahan. Ada riwayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni nadartu ar-rahmani sawman falan ukal lima yauma Sesungguhnya saya bernazar kepada Ar-Rahman As-Saum, yaitu menahan Allah ukir lima nasa, Farlan ukir lima lema, insia, gaseti akan berbicara kepada manusia hari ini. iya, eh, arti menahan, adapun secara istilah. Puasa asyamu wa imsaku an asyai mahsusatin bi zamanin mahsus bi syaraiti mahsus taqarruban lillahi azza wa jalla. Eh, puasa secara istilah adalah menahan dari sesuatu yang khusus Yaitu menahan dari pembatal Pembatal puasa Di zaman yang maksus Pada Waktu yang khusus eh. Kemudian Dengan syarat-syarat yang khusus taqarruban lillahi Itu yaitu taqarrub beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya ini definisi dari puasa secara bahasa dan secara istilah saya ulangi puasa dari sisi bahasa bermakna imsak menahan Inna nadaratal falan secara bahasa secara istilah adalah imsak menahan dari sesuatu yang khusus pada waktu yang khusus dengan syarat-syarat yang khusus dalam bentuk taqarrub lillah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi dari Puasa. Jama sekali yang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala ini pembahasan yang pertama kemudian pembahasan yang kedua adalah keutamaan dari puasa. Saya ulangi pembahasan yang kedua adalah terkait dengan keutamaan dari puasa. Puasa termasuk dari ibadah-ibadah yang utama dan termasuk dari ketaatan-ketaatan yang sangat mulia. ya dan telah datang hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan akan keutamaan dari ibadah puasa. Hadis yang pertama dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anu. Dan nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Eh. Qala qala Rasulullah S.A.W alaihi Rasulullah SAW bersabda menyebutkan tentang keutamaan dari puasa Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya kullu amalin ikullu amali ibnu sesungguhnya seluruh amalan ibnu adam adalah untuknya asyungnya keutamaannya ialah siam Kecuali puasa fa'inahuli maka sungguhnya itu adalah untukku dan wa anak bihi dan saya membalasnya wasiyamu junnah dan puasa itu adalah junnah tameng eh ini hadis yang pertama yang menunjukkan akan keutamaan dari Puasa. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua yang menunjukkan akan keutamaan dari puasa dari Sahal ibn Saad radhiyallahu taalaanhu. Al ta Nabi al sallallahu alaihi wasallam. Kalain Nabi ljalna tibaban, yikoluhu babu rayan. Sesungguhnya di dalam surga Terdapat sebuah pintu yang dinamakan pintu itu, namanya ar Arroyan. Oh yeah. Orang yang berpuasa masuk ke dalam sorga melalui pintu tersebut. Pada hari kiamat, tidak akan masuk selain orang yang berpuasa ke dalam pintu tersebut, selain atau tidak masuk selain dari orang yang berpuasa. Ke dalam pintu tersebut Iya Apabila orang yang berpuasa telah masuk Situ maka ditutuplah Pintu-pintu tersebut Iya Keutamaan besar Bagi Orang-orang yang berpuasa Inna fil jannati Baban iuqolahu babroyan. Sesungguhnya Di asorgah terdapat pintu yang dinamakan Arroyan. Apabila telah masuk orang-orang yang berpuasa, maka pintu tersebut ditutup dan tidak akan masuk ke dalam pintu tersebut selain dari orang-orang yang berpuasa. Jemaah sekalian dimulai subhanahu wa ta'ala Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, hadis yang menyebutkan akan keutamaan dari puasa. An Mas'udin masurin, Allah Ta'ala taananu kora, akola dana rasululah salam lawa rewa shabab, fa inna, fa wa ahsan, wa wa ya alaihi bisau, fa inna wija, iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menyebutkan kepada Abdullah bin Mas'ud "Ya 10 ma syabab wahai Bara' bin Murrah. Eh, ya. siapa yang di antara kalian mampu untuk raba?" Eh, ya mampu melakukan hubungan dan mampu untuk melakukan mengeluarkan biaya untuk menikah maka palingya tasyaun maka hendaklah kalian menikah sebab mereka itu lebih menundukkan kepada pandangan dan lebih menjaga daripada kemaluan wamilamias tati faadaihi bissawun dan bagi siapa yang tidak sanggup tidak mampu untuk menikah, maka baginya untuk berpuasa. Jadi, puasa keutamaannya di sini adalah eh, akan menjadi benteng bagi seorang yang tidak mampu untuk menikah. Maka, diperintah oleh Nabi jika dia tidak mampu untuk melakukan. Menikah maka diperintah untuk berpuasa. Iya. Kemudian hadis yang keempat atau keutamaan yang keempat, Rasulullah SAW bersabda dari hadir Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu taalaanhu. Aqala qala rasulullah sallallahu alaihi Wasallam, ma' mina abdin Atau Hadith yang keempat dari hadith ibu hurairah Radhiallahu ta'ala Aqala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ansama Ramadan Iman wahtisaban Gufira lahumah taqadama min dambihi Eh Siapapun yang berpuasa puasa Ramadan karena keimanan. Iya. Makna keimanan itu dia membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berpuasa karena keimanan yaitu dia membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala dan kautaman dari Allah Subhanahu wa taala wa yaitu dia ikhlas eh maka agu firahu ma taqaddama min dambihi maka diampuni kesalahannya dari apa dari kesalahannya yang telah berlalu Ajama sekalian dimulai al wa ta'ala Ini Pembahasan yang kedua Tentang keutamaan dari Berpuasa Saya ulangi Pembahasan pertama Masail pertama Tentang definisi dari Puasa baik secara bahasa maupun secara istilah. Yang kedua pembahasan yang kedua tentang keutamaan dari puasa. Hadirin sekalian, dia mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang ketiga tentang hukum dari puasa Ramadan siang Ramadan wajibun ala muslim ala al akil almukim muqim al-sahi al-dakir wal-untha Illa haid wa nufasa Bi ijma'il muslimin Wa rukunun in arkanin islam Eh, Puasa Ramadan adalah wajib Bagi Seorang muslim Iya laki-laki atau perempuan Yang telah balik Telah dewasa Kemudian berakal, kemudian dia mukim, bukan orang yang melakukan safar, dan dia sahih, dan dia sehat, laki-laki atau perempuan, kecuali bagi wanita yang haid dan nifas. Menurut kesepakatan kaum muslimin dan puasa ini merupakan rukun dari termasuk dari rukun dari rukun Islam. Iya dalil yang menunjukkan akan hukum puasa ini bahwa puasa adalah wajib dalilnya dari kitab Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari dari Al Qur'an, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Ya'humal wa amanu, wa amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaihumusiam diwajibkan atas kalian asiam puasa. Kamu sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Maksud dari pemwajiban puasa tersebut la agar kalian bertakwa. dari seseorang jika dia benar puasanya maka lahir takwa pada dirinya. Dia semakin tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa dan semakin jauh dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala karena takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa Jadi orang yang berpuasa dengan benar maka lahir ketakwaan pada dirinya. Ya. Yeah. Faman maka siapa di antara kalian yang menyaksikan, maksudnya ada hadir di bulan Ramadan maka falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Eh. kemudian dari hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi yang menunjukkan akan wajibnya puasa ini puasa di bulan Ramadan hadis yang banyak di antaranya hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniy al-Islam ala khamsin wala karmina asaum Ramadan ya Islam dibangun di atas 5 perkara dan tira, di, dan di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan puasa ramadhan iya eh, jamah sekalian dimulakan subhanahu wa ta'ala ini pembahasan yang ketiga kemudian pembahasan yang keempat Terkait dengan masalah niat. An niyat Anu bersama bahwa ibadah itu Perlu niat Innamal a'amalu bin niyat Sungguhnya amaran itu dengan niat. Yang dibahas Dalam masalah puasa Tentang niat Adalah Yang pertama Apakah cukup Seseorang Dia berniat di awal Ramadan Untuk satu kali penuh Ramadan atau dia harus Memperbaharui niatnya Tiap malamnya Iya paham ini pembahasan yang keempat kan? Iya Khairuddin Pemasalahan apa sekarang pemerasaan keempat Tentang apa? Niat Yaitu apakah Satu kali berniat saja di Awal kali bulan Ramadan untuk Hari sepenuhnya dalam bulan Ramadan Ya yeah. Aja mas kalian dimulai Kalau subhanahu wa ta'ala Ya di dalam permasalahan ini Terdapat dua pendapat Pendapat yang pertama Mengatakan bahwa Haruslah Dia Atau orang yang berpuasa dia Berniat Tiap malam nyari Bulan Ramadan Yang kedua Bahwa Cukup dia berniat Berniat di awal al-ramadhan dengan satu kalinya untuk seluruh harinya di bulan al-ramadhan yeah. jamaah sekalian dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala asuhyu As alladhi alayhi jumhur wa ahli ilmi annan niyata bisomi fi awal ramadhan la takfir kul yaumin min Ar ramadhan Para minta jadilin niat sahum Ramadan. yang sahih menurut jumhur ulama, bahwasanya niat puasa di awal Ramadhan tidaklah mencukupi. Ya. Tidaklah mencukupi Niat di awal Ramadan Untuk Seluruh hari di bulan Ramadan Maka tidak boleh tidak harus Memperbaharui niat Pada Setiap harinya di Bulan Ramadan Kenapa demikian Karena Ya. setiap harinya ibadah yang mustakillah bersendirian. Sebagiannya tidak terkait dengan sebagiannya. Ya. berbeda dengan haji dan sholat. Eh, misalkan begini. Ya. kalau sholat misalnya. Misalnya empat rakaat, rakaat satu dua tiga empat saling berkaitan. Kalau batal rakaat ke tiga maka batal seluruhnya. Berbeda dengan puasa, misalnya sepuluh hari puasa, kalau batal hari ketiga maka tidak menjadikan hari Pertama, kedua, empat, lima, enam, tujuh Dan seterusnya batal Maka tidak berkaitan antara satu Dengan yang lainnya Ibarat yang bersendirian Maka tidak cukup Sekali berniat Di awal Ramadan Untuk seluruh harinya Di bulan Ramadan eh Adi pahami Adik pahami Jadi, pendapat yang kuat tidak boleh tidak harus memperbaharui niat di setiap harinya di bulan Ramadan, yaitu niatnya di malam hari. Maka, malam, au, nasi, ri, para maka barang siapa atau dibangun di atas pendapat ini, maka siapa yang... Ya, yang lupa atau dia tidak berniat di malam hari untuk puasa maka tidak sah puasanya dan ini adalah pendapat yang kuat sebagaimana telah kita sebutkan alasan-alasan yang menguatkan pendapat ini dan ini adalah pendapat jumhur kebanyakan dari ulama ini pembahasan pertama tentang niat Kemudian, pembahasan yang kedua tentang niat, mata niat di siam, ikul Ramadan. Kapan niat itu? Kapan niat untuk berpuasa pada setiap hari Ramadannya? Kapan niatnya? Siang hari atau malam hari? Iya. jemaah sekali yang dimulai kalau subhanahu wa ta'ala jumhur alu ilmu jumhur ulama berpendapat bahwasanya la yasihuh sawmu yaumin min ramadhan illa bil istihdari an niyah asam minal eh jumhur ulama berpendapat bahwasanya puasa tidak alasah puasa ramadhan Berikan puasa Ramadan tidaklah sah kecuali dengan menghadirkan niat puasa di malam harinya. Iya. Jadi jumhur ulama berpendapat bahwa saya tidaklah sah puasa kecuali dengan menghadirkan niat puasa di malam harinya dan kita telah dikatakan sepenuhnya bahwa tiap malamnya harus dia mengingatkan untuk berpuasa di keesokan harinya yeah. dan waktunya waktu niatnya dari terbenamnya matahari hingga terbitnya al -pajar. Iya. jadi niatnya di malam hari dari terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar. ya sebab siap puasa itu berawal dari terbitnya fajar. Iya, dan niat itu sebelum amalan. yaitu di malam hari jadi perhatikan maksudnya puasa dimulai kapan awal kali berpuasa? Eh? tidak boleh lagi makan setelah terdengar azan pertama atau kedua? kita mata adan kedua? Ini bermulanya puasa Dan niat itu sebelum amalan eh. Jadi niat puasa sebelum mulai berpuasa Dibarik maksudnya Jadi pu niat puasa di malam hari tidak boleh tidak harus di malam hari. Sebab niat itu mendahului amalan. Dan amalan puasa ya berawal dari terbitnya fajar yang kedua. Ya. Dalil akan wajibnya untuk menghadirkan niat di malam hari bagi yang ingin berpuasa. Yaitu puasa wajib. Malam ibadah siang maka berfajar, di falah siang marah. Siapapun yang tidak memalalkan niatnya berpuasa sebelum fajar maka falah siang marah, maka tidak ada puasa baginya. Iya. Ini berkaitan dengan Niat puasa wajib Niatnya haruslah di malam hari Kemudian pembahasan yang ketiga tentang niat Adalah Niat pada puasa sunnah Jangan sekalian dimulai Kalo subhanahu wa ta'ala Pembahasan ketiga, niat Apakah harus di malam hari juga atau boleh di siang hari? Ini pembahasan sekarang. Eh, coba Nasir kira-kira apa jawabannya? Boleh di siang hari. Sebelum makan. Bahasa karya. Di malam hari kecuali maka boleh niatnya di siang hari. Ya. ini anaknya Jabar Ali <tik> kalau puasa Sunda ini di malam hari niatnya atau di siang hari malam hari aja mas ini dimulai kalau subhanahu wa ta'ala Perhatikan, kalau jumhur an ilmi tujuh niat, tujuh ziarah, fi siamin nafilah fi nahr ayam, Alladhi di sayyum, bersyarat ayakuna man arad saum, muztaribal lima belas saum, min turuil fajri, Fala yakun akal au au jama'a minal fajri iya. jumhur ahlul ilmi berpendapat bahwasanya niat pada puasa sunnah pada siang hari yang dia ingin berpuasa adalah mencukupi maksudnya boleh seorang berniat di siang harinya. Eh, tidak harus di malam harinya. Di hari yang dia ingin berpuasa dengan syarat. Siapa yang ingin berpuasa. Dia menjauhi. Jauh dari pembatal-pembatal puasa. Iya. Eh, dari. Terbitnya. apa dia tidak makan, tidak minum dan tidak melakukan hubungan. Ya. Berdasarkan hadith Aisyah radhiyallahu taala anha qalat dakhal alayya nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala hal 'indakum shay? Ya. Qulna qala fa idan sa'imun. Dalilnya hadis Aisyah radallahu ta'ala Ia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Datang menemuiku Pada satu hari Kemudian Nabi berkata Hal indakum shay? Apakah kalian memiliki sesuatu Yaitu sesuatu yang untuk dimakan Atau diminum Maka kaim berkata tidak maka kemudian Nabi berkata, fa ini idan soimun. Iya, yeah. maka kata beliau, maka saya kalau demikian saya berpuasa. Iya. Yeah. Jadi Nabi berniatnya di sini bukan di malam hari tapi di siang hari ketika tidak ada makanan untuk dimakan. Atau minuman untuk minum, maka beliau mengatakan, "Kalau demikian, saya berpuasa." Dan disyaratkan dia belum melakukan pembatal-pembatal puasa. Ya, jemaah sekalian dimulai kalau subhanahu wa ta'ala. Harapun, ya tentang hadis. Yang menyebutkan bahwa Tidak ada puasa yang tidak meniatkan Di malam harinya Ini dibawa kepada Puasa wajib Ia. Atau Sebagian ulama Melemahkan hadisnya Atau Mengatakan bahwa hadisnya itu Adalah ucapan daripada sahabat ya. Jamaah sekalian yang dimilah kalau suara ta'ala dan ini adalah pendapat jumhur ahli ini bahwasanya ya cukup bagi seorang yang ingin berpuasa puasa sunnah maka dia bisa meniatkannya di siang hari, ya. Jamaah sekalian dimulai kalau sembara tala pembahasan terakhir kita di malam ini ya tentang ya bolehkah seseorang ketika dia berpuasa sunnah dia membatalkan puasanya iya walapun tanpa udzur eh sekalian mulai kalau subhanahu wa taala perikhan datang dalam hadis aisyah radhiyallahu taala anha anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ataaha wa indaha at'amun uhdiyat uhdialhum faqala arinihi falakad asbahtu sha'iman so fa'akala ya disebutkan dalam hadis Aisyah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Aisyah dan di sisi Aisyah ada makanan yang dihadiahkan untuk mereka maka Nabi berkata perlihatkanlah kepadaku falco asbah iman Sulaiman sungguhnya pada saya pada siang pada paginya itu berpuasa maka kemudian Nabi memakan makanan tersebut ya ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ya Nabi sebelumnya berpuasa tapi ketika ada makanan maka dia membatalkan puasa tersebut yaitu dengan makan ya jemaah sekalian dimulai subhanahu wa ta'ala ini adalah pendapat yang kuat bahwasanya ya Orang yang berpuasa sunnah, maka dia boleh membatalkan puasa sunnah tersebut. Walayyadzimu alaihi ittima misawmihi dan tidak wajib baginya untuk menyempurnakan puasanya. Ya, dan ini adalah pendapat yang rojih, yang kuat. Ughamadha in da shafi wal hanabila wa qurumarik dan ini adalah madhab ashafi wal hanabila. Dan Amerika. Iya. Jemaah sekalian mulia, kalau sembara watalla, ya mungkin ini yang kita sempat sampaikan di kesempatan ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah wa warahmatullahi wabarakatuh.